Kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul, 14 ya, kita buka Kisah Para Rasul 14. Nah, ini sangat jelas gitu loh, secara litrik, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka berseru di dalam bahasa Likawannya. Di situ LAI juga korup lagi ya, itu kalau dalam original text dan itu artinya adalah Allah jadi Allah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia nah ini letterly sangat jelas nggak perlu dieksegesis lagi abstrak lagi bahkan mau ditambahin lensa hermeneutik nggak perlu karena ini sudah gitu loh. artinya yang merumuskan konsep Allah dalam rupa manusia itu orang-orang paganisme loh. Gitu. makanya di dalam Old Testament itu nggak pernah ada secara letterly bahwa Asyem itu dalam rupa manusia tidak ada gitu loh. Tetapi praktisi Kristen yang bercorak Trinitas. Mengeksegesis ayat tersebut supaya bisa chemistry. Dengan narasi yang ada di dalam New Testament. Yang mengajarkan bahwa Asyem itu berinkarnasi gitu Contohnya Contohnya dimana Bang Valen? Kalau kita, ya, kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 1. Ayatnya yang pertama. Nah pada mulanya adalah Firman. Hologos kan gitu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya hologos itu adalah teos. Kalau kita baca di ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Di ayat 14 ini yang jadi masalah ya. Apakah firman, firman yang di ayat 14 ini sama dengan firman yang di ayat pertama? Pasti dari praktisi Trinitas akan menjawab beda dia akan bereksegesi dari situ ya kan padahal ini narasinya satu perikop gitu loh artinya hologos yang di ayat pertama yang adalah theos itu berinkarnasi teologi inkarnasi jadi hologos yang adalah theos itu sak itu di ayat 14 gitu nah kalau hologos itu sak egenetu, daging di dalam uh, rahim Miriam artinya surga kosong enggak ada nggak ada yang namanya sem kenapa karena asien itu ya Theosian di di Yohanes pasal 1 dia sudah berinkarnasi gitu sudah sak igni itu Nah, kalau praktisi Kristen yang mengibarkan bendera Trinitas ketika ini sudah uh, uh, sudah sak igni itu sudah menjadi daging dan dia berkata bahwa di sorga masih ada Allah, artinya ada dua entitas Allah gitu loh yang terpisah, bisa dibedakan dan itu sangat kemistri sangat kembiristir dengan diagram trinitas tadi gitu bahwa bapak itu bukan anak dan anak itu bukan roh kudus dan kafir secara logika basic ya bagaimana uh, peristi trinitas itu dijelaskan final dari peristi trinitas itu adalah misteri tuhan gitu itu bukan saya yang ngomong misteri tuhan itu pakar scholar teologi yang membahas trinitas itu misteri tuhan artinya sementara pertama mulai dari modalisme sampai kepada bidat-bidat ya. Dan akhirnya Tertulian menarasikan tres personae un dan teori daripada Tertulian itu juga kalah pada waktu itu. Dan muncul lagi satu final yang ada di dalam preset trinitas bahwa itu misteri Tuhan. Artinya kalau itu preset Tuhan, dogma fundamental dari kekristenan itu adalah misteri Tuhan. Berarti praktisi Kristen ketika mereka menjelaskan risalah trinitas itu sama saja mereka berbicara tentang risalah yang mereka sendiri nggak tahu. Gitu. Kenapa nggak tahu? Karena itu dilah misteri Tuhan. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas bisa mengerti misteri Tuhan? Nah di sini saya berdebat dengan seorang praktisi Kristen yang bercolak trinitas yang dia sendiri nggak ngerti ajarannya. Kenapa dia nggak ngerti risalah trinitas? Karena itu misteri Tuhan. Dan ini sangat selaras dengan apa yang dikatakan Bart Edmond. Ketika Bart Edmond melakukan riset dan menemukan satu final dari rumusan dogma, termasuk skema yang ada di dalamnya, itu misteri trinitas. Bil. Kenapa? Karena ada satu premis. Bagaimana mungkin engkau berkata itu adalah satu, sementara di situ ada tiga entitas. Ada berapa? Satu. Dari mana? Misteri Tuhan. Bil. Jika mereka menjawab itu misteri Tuhan, artinya yang tahu kan cuma Tuhan. Jadi bagaimana mungkin mereka mengajarkan satu risalah yang mereka sendiri nggak ngerti? Kenapa nggak ngerti? Karena itu adalah misteri Tuhan. Eh uh, oh, yeah. gitu. uh, gini uh, Pak Bonar, Pak Bonar. Ini masih giliran Bentar, sebentar biar saya ya. Enggak, saya... Uh, gini, uh, enggak gini, enggak bukan bukan bukan karena enggak menghormati kamu ngatur. Sebentar. Karena ini poinnya banyak ya. Dia ngomong okay, soal diagram Trinitas Teofilus, kemudian bicara tentang perjanjian lama kemudian bicara tentang Yohanes pasal 1.14 1.14 jadi poinnya gini, valen kalau bisa dipotong-potong jadi maunya kita jawab satu-satu atau gimana nih? kalau ditambah lagi Bonar nanti wow, jadi ke depannya nanti jadi 8 poin 8 poin jadi 16 poin <laughs> Satu-satu aja, ya. Gimana, benar atau kamu perkuat yang dia ngomong deh supaya kita jangan ini, jangan jangan terlalu lari. Oke, silakan. Ya. ini usul Bang ya. Nasir, mau diingat ya? Siap. Lanjut ya, Pak. Ya? Ya, Oke, makasih. Jadi, saya menyambung apa yang disampaikan Bang Kaelen. Iya, nah, sejatinya kalau doktrin itu makin jelas, itu seharusnya makin membantu. Cuman masalahnya adalah teman-teman Kristen menimani bahwa kalau kamu mampu menjelaskan Tuhan, maka yang kamu jelaskan itu bukan lagi Tuhan. Gitu. Kalau saya, makin dijelaskan, makin jelas ternyata, dan saya senang gitu Tetapi bagi teman-teman Kristen kan kemudian tidak. Seperti itu, ya enggak apa-apa. Gitu. Itulah sebabnya Bang Palen tadi menyebut bahwa Trinitas itu sejatinya, kunci pertama itu adalah harus uh, terkategori sebagai misteri lalu kemudian yang kedua saya mau mengambil contoh tentang kata pribadi ini ada kelima ya nah, berarti poin itu kelima itu, banyak ya. kali tadi ada ya, poinnya kebanyakan kata. jangan nambah dulu nanti aja nggak enggak ya, apa, -apa. Apa, apa sih ini? kalau ini mungkin ada nyangka, kalau saya. yang pertama tadi kayaknya nggak perlu dianu karena saya hanya mengungkap Nggak gini kalau kalau udah ngomong teman, -teman ngomong harus kita jawab gitu jadi jangan kebanyakan dulu jangan nanti masuk ke pribadi nanti ada ke-6 lagi ke-7 jawabannya tuh panjang sekali ya, Pak. nggak apa-apa apa, nanti bisa gak ke itu gitu itu. Nah, itu kan kalau soal pribadi kan bisa ke depan gak. tuh nanti kan bisa masih, masih bisa tuh tentang pribadi nah, saya jawabannya malah ke pribadi yang paling penting dulu bang sebenarnya mohon izin bang nggak apa-apa kita gini loh bang bang Prasya kita bisa sepakat untuk tidak sepakat nggak bukan e, poinnya nggak bisa terlalu banyak itu... kalau Poinnya enam poin, kemudian saya mau jawab ya, berapa ya. menit. Uh, kalian mau dengar, gitu ya. loh. Jadi jangan tahu. jangan, kalau pribadi nanti kan pribadi bisa dibicarakan nah, nanti. Ada pengaruh gak ada terhadap pengaruh yang, yang tadi lupaan, itu? Iya boleh, oke. Okay. Ya, mohon izin, bang Pras. Ya. Jadi tentang pribadi ya. Nah, bang Antonis tadi bilang bahwa pribadi yang diletakkan kepada TEOS itu bukan seperti manusia. Oke okay lah, bagus ya, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau kita mau membandingkan pribadi dengan hipostatis, maka kemudian kita harus menjadikan Yahweh sebagai benchmark. Gitu. Bahwa Yahweh itu fulligat, punya kehendaknya sendiri, ya berkuasa, dan kemudian Yesus itu setara dengan uh, Yahweh. gitu. Kalau Yahweh itu punya kehendak, primil, punya consciousness, kesadaran diri sendiri, mampu mengenali dirinya, mampu mengenali Yesus dan mampu berkomunikasi. Putus-putus pak. Putus, kemudian uh, Yesus itu juga. Putus-putus. setara dengan itu. Gitu. Uh, jadi saya kira ketika kita mau cerita tentang pribadi betul tidak boleh dibandingkan dengan manusia, tetapi harus dibandingkan dengan Yahweh ben smartnya adalah Yahweh. Ketika Yahweh itu punya kesadaran diri, maka Yesus pun punya kesadaran diri sehingga ketiga pribadi itu sama seperti Yahweh punya free will, kehendak sendiri-sendiri gitu Pak. Oke. Okay. Uh, yeah. ya aku jawab dulu uh, ya. Yeah. Pras saya kasih. Jadi uh, karena dua narasumber sebelumnya kan uh, cukup panjang nih, sekitar 10 menit lebih. Iya. Yeah. Saya memberikan waktu seluas 15 belas. Kalau bisa jangan dikasih waktu untuk, Pak, soalnya kan pertanyaannya banyak. dan Pak, ah, jangan. Tadi nggak ya. ada waktu, jadi sekarang gak. jangan ada waktu Pak. Kita jawab harus tadi. lebih panjang daripada Maksudnya pertanyaan. Boleh, makanya, makanya tadi kan saya bilang, kan dua narasumber yang sudah menyatakan uh, pernyataannya, kan sekitar 10 menit lebih ini. Nah, Nanti saya kan belum ngomong selesai, jadi sebentar, nanti... Uh, Bang Pras sama Bang Antonius bisa menjelaskan bisa bisa 15 menit atau lebih. Itu kan jangan dulu dipotong. Saya belum ngomong selesai. Yeah, thank you. <laughs> thank you. <laughs> lanjut lanjut. Oke, okay, Bang Pras yeah. duluan atau Bang bolak-balik boleh? Mungkin ntar ada yang ah, lupa. Aku dulu boleh. Oke, okay, oke okay, boleh. Bang Pras dulu ya. Enggak. Aku aku dulu deh. Aku dulu sebentar okay, deh. Bang Pras dulu. Pertama ya. Uh, kalian mengatakan itu misteri dan sebagainya di dalam ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan yang dinyatakan adalah bagi kamu, yang tidak dinyatakan adalah bagi Tuhan. Gitu, kemudian di dalam uh, kalian, uh, di dalam perjanjian lama pun dikatakan bahwa hakikat Tuhan tak terselami. Gitu, jadi memang Tuhan yang sesungguhnya itu tidak terselami, karena kita juga nggak pernah ngelihat kita tidak lebih besar dari Tuhan. Itu sesuatu yang wajar. Justru kalau yang simpel itu berarti produk dari pikiran saja, gitu. Kemudian apakah di dalam Al-Quran itu sederhana, juga tidak, dikatakan Tuhan duduk di arsi, tetapi memenuhi timur dan barat, memenuhi semuanya, kemudian lebih dekat dari urat keting. Kemudian dikatakan tidak serupa, tidak nampak, tetapi dikatakan pada akhir zaman akan melihat wajah Tuhan gitu, rupa Tuhan gitu. Jadi saya enggak masuk ke situ, tapi saya memberikan pengertian bahwa tidak sesederhana itu gitu. Kemudian selanjutnya Teovelus itu tidak sedang berbicara Trinitas yang dibicarakan kita. gitu. Kemudian saya tidak akan masuk ke toko-toko, karena kalau toko-toko nanti akan ada perbedaan. Jangankan toko-toko ada perbedaan, bahkan timur dan barat pun ada sedikit perbedaan dari cara penjelasannya. Jadi saya nggak masuk situ, saya masuk sepenuhnya kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu. Kemudian kalian mengatakan bahwa malaikat Tuhan, Tuhan yang menampakkan diri kok bisa manusia kok ngarang-ngarang Bukan ngarang, dia makan, dia minum, dia berjalan bersama Abraham Dia berjalan bersama dengan Adam Jadi kita tidak mengartikan sama plek-plek atau bagaimana tidak Tetapi ada makanya kita mengatakan itu adalah Teofani Dikatakan malaikat Tuhan kita nggak menyamakan seperti plek-plek Seperti kita udah tahu gitu Kamu nggak tahu saya juga nggak tahu Kemudian dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, siapa gambar yang uh, menjadi perwujud, uh, menjadi uh, contohnya, yaitu ya perwujudan Allah itu. Uh, jadi manusia itu ada. Halo. Kok suaranya hilang ya, Ras? Iya, iya. bang Nasir ambil alih oh, saya pikir saya yang ini masalah. Bang oh. Nasir, ambil, ambil, ambil. Kalau enggak dulu. saya dulu atau saya dulu bang ya. Antonius ya. dulu biar. Uh... Pras gimana Pras? Saya dulu atau gimana? Kamu suara hilang nih. Suara kamu hilang eh ya. saya, saya coba masuk ya. Nanti okay. kamu uh, gak lagi, lagi ya? Jadi gini ya. tadi uh, Pak Valen mengatakan <laughs> Kristen itu harus uh, kenapa harus ngambil dari Torah? Kenapa harus ngambil dari? Dari tanah, kenapa nggak mengacu ke bapak-bapak gereja? jawabannya nggak bisa. Bapak, pernyataan bapak gereja, bapak gereja itu bukan nabi, bukan rasul. Jadi mereka itu bisa salah, gitu ya. Jadi kita anggap ajaran mereka lebih bisa dikatakan ajaran manusia gitu loh. Kami hanya beriman. Kebenaran mutlak itu hanya ada dalam Alkitab, baik itu tanah maupun Perjanjian Baru. Nah, e, dan kami nggak bisa dibilang eh ini bukan kita main, ini kitab kami. Kami mengimaninya gitu loh. Nah, terus eh tadi eh sekarang saya mau ambil mau kasih contoh nih eh tadi si Valen mengatakan diagram trinitas. Ya, keputus ya, diagram trinitas, hmm. Keputus saya enggak enggak apa-apa ya. enggak bisa kamu enggak ya. Eh tadi saya sampai mana? Tadi gak, saya sampai gak, mana sama. dulu? Nggak, kayak Oh ya udah oke. Okay. Ya oke okay. tadi saya udah jelasin ya kita bukan iman kita bukan uh, berarti bapak gereja bapak gereja itu mengajar menghimpun, tetapi kebenaran mutlak hanya ada di kitab suci kita berbeda dengan menap jangan tersinggung ya kita berbeda dengan Yahudi rabbinik kalau Yahudi Rabinik mungkin oke okay, menganggap perkataan perkataan Rabbi itu uh, mutlak atau gimana lah terserah gitu tapi kita nggak begitu gitu nah kemudian Uh, satu lagi uh, tadi Valen men men men menjelaskan tentang diagram trinitas. sekali lagi saya ingin mengatakan diagram trinitas uh, dari Athanasius itu Athanasius sudah kasih kuncian. dia bicara tentang satu Allah bukan tiga Allah gitu. jadi itu tidak bisa diartikan uh, Bapak berbeda dengan put uh, dengan anak-anak berbeda tidak bisa diartikan tiga Allah, tetapi tiga hipostasis. <tuh> ya itu sudah sangat jelas bukan tiga Allah. nah sekarang kalau Valen mau bermain uh, uh, logika seperti itu ya yang saya bilang logika falasi ya kalau falas logika benar saya akan bawa gitu loh saya akan bawa ke uh, ke tanak ya saya akan buka targum kenapa saya buat targum karena begini targum itu adalah terjemahan dari uh, i, uh, apa namanya ibrani ke uh, aramaik gitu loh nah ini adalah yang dipahami oleh orang-orang yahudi menggambarkan ya menggambarkan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi sebelum era Bayi Suci pada masa era Bayi Suci ya sebelum Bayi Suci runtuh begitu jadi ini bisa tercemin bisa dilihat dari sini gitu loh nah sekarang saya mau tunjukin ini di Targum Onkelos ya di sini dikatakan demikian saya bacakan and the Lord said this is the sign of the covenant ini adalah tanda dari perjanjian a point atau gift between my word ya mimra ya atau logos dalam bahasa Yunani and between you and between that is with you and perpetual generation. Jadi di sini ceritanya Tuhan membuat perjanjian antara Dia ram mimra dengan Nuh dan umat manusia. Ya maksudnya di sini tidak akan ada banjir lagi dengan tanda pelangi ini. Kita tentang seperti, tapi di sini kita jelas kita melihat ada dua entitas di sini. Ya, itu nggak bisa kita sampingkan. Lord said, "This is the sign of I appoint I. I di sini siapa?" Lord Hashem between my word and between you. Word ini siapa? Entitas Apakah dengan logika fana itu mau? Kalau konsisten ya diartikan bahwa ada. Dua Allah di sini, nggak bisa. Itu logika keliru, ya. Itu, itu logika analogika yang keliru. Nah, makanya di situ dijelaskan. Di Gavin tubuh itu satu Allah. Ini tiga hipostasis, begitu loh. Ya, kemudian... Uh, sebentar. Um, ini kan tadi tentang ini ya, tentang... Tentang apa, uh, Mimrah ya. Tentang roh. Oh, masih di sini. Masih di sini, sebentar. Nah, di sini katakan begini, the spirit for me, roh Allah yang membentuk saya, ya manusia di sini. Jadi di sini ada si pencipta. Ini mungkin menjawab kenapa Bonar ini. Uh, hipostasis kualitas ilahi yang mencipta gitu. Kemudian di sini dikatakan begini, di Tehilim I go from your spirit, ya spiritnya Spirit of God ya. And where shall I flee from your presence? Ini ada dua entitas lagi lagi lagi. Ya, oke okay lah katakan satu entitas. Tetapi apa artinya? Spirit ini bicara tentang spirit yang maha ada. Ya, ini bicara tentang kemahadan. Ya, ini menjawab lagi pertanyaan kabunar gitu loh. Inilah kualitas ilahi. Nah, sekarang kita mau bicara apa? Ini berarti ada Allah lain. Spirit apa? Nah, ini menjawab tentang diagram entitas tadi tidak bisa diartikan tiga entitas itu sebagai tiga Allah begitu juga yang di sini tidak bisa diartikan sebagai tiga Allah gitu. Nah kemudian uh, saya mau menjawab pertanyaan si Valen. Maaf, maaf nih karena banyak ya tadi pertanyaan uh, Valen banyak. Tadi Valen meng mengutip uh, kitab bilangan katanya itu Allah uh, menyatakan Allah tidak bisa menjadi manusia. Nah itu saya katakan itu bahasa halusnya. Eh segitis, itu halus loh. Kayak kasarnya itu adalah kebohongan ya saya gak, uh, kebohongan lah karena gini bilangan itu bicara bahwa Allah itu bukan manusia ya tapi tidak bicara bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia sama sekali tidak faktanya ya Allah menjadi manusia itu bukan ajaran pagan tetapi ada di dalam kitab anak sendiri ya ini uh, kita pernah bicara kemarin di dalam kitab Mika ya, saya enggak perlu tunjukin ya, kitab Mika ya bahwa Tuhan itu akan membangkitkan seorang pemimpin Israel dari Bethlehem. Jadi, akan lahir di Bethlehem. Dan dia kekal, ya, dia kekal gitu loh. Ini kan bicara Mesias yang ilahi, ya. Artinya, sosok yang ilahi itu menjadi manusia, begitu. Jadi, artinya di sini konsep itu ada Allah yang menjadi manusia di dalam Kitab Anak. Mungkin di dalam Rabbinik Judaism itu tidak ada gitu loh. Tetapi di dalam tanah ada. Nah, kemudian saya menunjukkan lagi nih eh uh, kapan kita debat soal apa nih. Eh uh, eh uh, Yesaya ya Yesaya sembilan ayat enam Nah, saya mau tampil lagi nih, Yesaya 9 ayat 6. Ya, tapi saya mau tunjukin sumber lain biar biar lebih jelas ya, biar kalian lebih jelas. Um, ya. Ini eh uh, Oh, sebentar, bukan ini. Oke, okay, ini ya. Nah, kemarin kita, saya 9 ayat 6, ya. Yeah. In a token of abundant authority and peace without limit and kingdom. Oke, okay, saya lanjut ke, uh, ke ini deh. 9 ayat 5, oke. Okay. For a child has been born to us, a son has, a son has been given us. An authority has settled on his shoulder, ya, authority. The mighty God, is planning grace, the eternal Father, a peaceful ruler. Ini kan, pernah kita bahas ya, sebelumnya dan waktu itu kalian pernah bantah. Korupsi katanya, gitu. nggak tahu, nggak ngerti, gimana gak bisa sih Maria itu dikorupsi Kristen tapi nggak diprotes gitu ya. Terus tadi waktu itu kalian pernah abad, memang kalimatnya lain, ya. Uh, argu mendukung Sevaria. Sebenarnya musnya sama gitu loh karena ini iris aja gitu loh. Jadi yang menerjemahkan aja musnya sih sumbernya sama antara abad sama Sevaria ya. Penerjemahannya aja, tapi saya menunjukkan satu bukti lagi selain Sevaria. Saya menunjukin apa yang namanya DSS scroll ya, DSS uh, saya lupa 140 ya, itu abad ke Masehi. Ya itu bukan karangan Kristen. Ini bukan kita. Saya nggak bicara Codex Sinaiticus ya. Ini bicara uh, Dead Sea Scroll. Up. Ini disimpan di Museum Israel, bukan di Museum Vatikan. Nah, kita cari sekarang di sini. Chapter 9. Bentar. Chapter 8, chapter plus Oh, di sini. Oh, kemarin di sini. Bentar ya. Nah, ini dia. Chapter 9, ayat 6 ya. Saya klik. Ini yang terjemah bukan orang Kristen loh. Oh, aku ada Nah, ini dia. Ya, kelihatan ya. Saya bacakan. Ini bahasa Inggrisnya. Chapter 6. Ayat 6, For a child is born to us, a son is given to us, the government will be on his shoulders. It's called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, The Prince of Peace. Artinya, kecil ini bicara manusia, ya tetapi dia disebut Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Ini bukan kita ini, ini uh, kitab Nabi Yesaya, gitu loh. Dan ini saya tunjukin yang lebih tua lagi, gitu loh. Artinya, bukan-bukan sepharia atau yang korup, gitu. Mungkin kabat yang keliru, ya, penerjemahannya, ya. Mungkin kabat berusaha menerjemahkan sesuai dengan versi uh, teologisnya Yahud. Nah, kemudian uh, saya mau tunjukin lagi. Ini tadi Valen mengatakan uh, misteri Tuhan. Ya, saya menguatkan lagi, memang seperti yang tadi Pras bilang, Tuhan itu tidak bisa dimengerti sepenuhnya, misteri dan doktrin tritunggal itu bukan buat memecahkan misteri Tuhan, tapi untuk memberikan uh, penegasan Tuhan yang ehat itu tetapi dengan tiga entitas yang dibedakan itu seperti apa gitu. tetap aja ujungnya misteri, karena memang Tuhan tidak bisa dimengerti tetapi paling enggak, tegas gitu, imantis itu begini, jadi tidak bisa dirongrong gitu. tidak bisa dirongrong oleh ajaran bidah, udah ditegaskan begini yang bukan begini bukan Kristen, itu aja sebenarnya gitu loh, bukannya berarti mau mengarang-arang eh, terminologi ternitas, eh, bukan sama sekali gitu dan kemudian kejadian 18 s 1 ya, tadi eh, Valen bilang, itu kita sebut itu Tuhan disebut eh, apa namanya eh, esegesis gitu loh padahal ayatnya jelas-jelas bilang Tuhan menampakkan diri, Tuhan menampakkan diri berarti kan dia harus mengambil wujud kan oke okay lah, kalau bukan manusia wujud apa yang jelas nggak mungkin roh ya mungkin pohon mungkin api mungkin apa begitu artinya Tuhan bisa menjadi mengambil wujud sebagai ciptaan ya jadi gugur doktrin atau teologi yang mengatakan bahwa bukan bilangan ya doktrin atau teologi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi ciptaan itu gugur karena Tuhan bisa menjadi ciptaan mau itu api kayak apa dan di situ tidak ada kata malaikat jadi malaikat itu yang asegesis ya Tuhan itu yang benar pada saat e, Abraham melihat menatap ke depan dia melihat manusia memang tiga orang manusia tidak dikatakan yang mana yang hasyam gitu tidak masalah tidak masalah yang jelas salah satunya paling tidak salah satunya adalah hasyam itu sendiri oke sementara itu yang saya ingat Silahkan ya kita. gini kalau Allah dimengerti seperti ciptaan terbatas ruang dan waktu saya setuju dengan kalian gitu tapi Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu terbatas oleh ruang dan waktu dia bisa ada di mana aja Pak pada saat yang bersamaan. Jadi jangan mengatakan ada di sorga kemudian di bumi kosong, ada di bumi di sorga kosong. Menyatakan diri kepada Abraham, eh kepada Adam, Tadi suaranya hilang ya. Seluruh sembunyikan kosong. Hilang. Uh, yang tadi tadi penjelasan pertama ya. Iya iya. Yang sekarang, yang sekarang. Kedengarannya lah. Ya, oke. Okay. Jadi Allah itu nggak boleh dipengerti seperti ada di satu titik ruang dan waktu, ada duduk di sorga kemudian lalu ini, gitu, nggak bisa. Kemudian waktu dia menjadi manusia, dia itu tidak ada bayangan karena pertukaran dan perubahan. Kalau ada, ada bayangan perubahan dan pertukaran, itu bukan Allah. Jadi Allahnya tidak pernah bisa berubah, gitu. Dia mau menjadi manusia, dia tetap Allah. Dia menjadi manusia, ya dia menjadi manusia, dia menjadi manusia, dan makanya dikatakan tetap dia adalah Allah sepenuhnya adalah manusia sepenuhnya. Pada saat yang bersamaan, iya. Dia di sorga dan di bumi pada saat yang bersamaan. Iya, itu yang dinyatakan Yohanes 3:13. Dia ada di sorga dan di bumi pada saat yang bersamaan. Lalu bahkan bukannya demikian di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dikatakan Before Abraham was I am. Jadi saya I am itu saya ada sekarang dan ada pada saat sebelum Abraham pada saat yang bersamaan. Dan hanya ada Allah yang bisa I am. I am itu artinya apa? It I am itu artinya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Uh, pada waktu saya bicara IM maka yang barusan saya ngomong I am itu udah jadi I was. Hanya Allah yang bisa IM Jadi IM itu menyatakan dia terbatas ruang dan waktu. Hanya Allah yang IM Jadi kita lihat jangan dimengerti ada di sorga, nggak ada di bumi. Jadi manusia Allahnya hilang. Enggak seperti demikian. Kalau seperti demikian ya repot gitu. Uh, pada waktu dia menjadi di, manusia, seluruh keperluan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan dia tetap adalah Allah gitu. Uh, jadi itu bukan uh, dimengerti uh, kata dan bahasa yang dipakai untuk Allah. Jangan dibatasi, jangan membatasi tentang diri Allah sendiri. Gitu. Oke, okay, silakan yang lainnya. Udah kali, kamu udah jelasin kali ya. Selesai. Iya, selesai sementara okay. ini. Okay. Uh, iya, nggak apa-apa. Kalau bisa satu poin satu poin satu poin, tektok saya jawab kamu, kamu jawab saya, saya jawab kamu, nggak apa-apa. Nanti kan bisa ada uh, berbagai oh, okay. topik. Okay. Mm -hmm. Uh, ke Bang Palen, setelah Bang Palen baru TikTok ya. ya oke, okay. thank you, thank you. Ya, ah, oke, okay, siap-siap. Ya, jadi pada intinya kalau orang lagi eksegesis itu paling enak ya. Paling enak kurang eksegesis itu. dimana mana orang tafsir sesuka hati itu paling enak. Padahal dalam kejadian gak ada secara letter lex di situ ditulis Tuhan dalam rupa enggak ada loh janganlah berbohong jujurlah kalau kau itu mengeksekusi gitu makanya saya itu nggak suka dialog dengan orang yang nggak jujur gitu. kecuali di kejadian 18 itu ada secara letter Tuhan dalam rupa manusia nah sementara di kejadian 18 ayat 1 itu nggak ada di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin dalam rupa manusia nggak ada Gak ada di situ ditulis, manusia gak ada gitu loh. Artinya apa? Ya memang gak ada secara letterless gitu loh. Terus saya tanggapi ya, Targum lagi. Targum Onkelos. Onkelos itu dia Judaism gitu loh. Kita berpikir logikalah lah, harus jujur. Ketika Onkelos yang dia adalah seorang Judaism, yang namanya Judaism ini gak menerima, dokma trinitas itu gak menerima gitu loh. Seandainya kalau Judaism itu menerima doktrin trinitas, pastilah akan dinarasikan trinitas gitu loh. Nah di sini yang saya heran ya, yang saya heran ya, kalian itu praktisi Kristen yang bercorak trinitas tidak mau mengikuti tradisi baba gereja, something happen gitu loh. Kalau nggak ada baba gereja, nggak ada orang bahas trinitas gitu loh. Makanya di dalam magisterium, katekismus gereja katolik, sinaksarion, itu sumber kalian. Kenapa sih kalian itu malu mengangkat narasi dari babak gereja yang sudah sangat jelas-jelas mereka itu mengajarkan pertama kali konsep trinitas gitu. Kenapa sampai kok sampai ngemis-ngemis di Targum Onkelos, Kelos, ngemis-ngemis di Tanakh gitu. Ini yang gak habis apa ya, yang saya gak habis pikir gitu loh. Mari kita itu objektif ketika kita berdialog gitu loh. Itu pertama, itu harus jujur gitu loh. Saya berdialog dengan Albert Rumampuk ya. Seorang Kristen yang bercorak Trinitas enak saya berdialog gitu loh. Ada satu kejujuran ketika saya tanya. Apakah itu dieksegesis? Iya. Kelar masalah gitu loh. Tetapi kalau itu diklaim, ya nggak bisa dong. Bro. Terus yang kedua, masalah trespersonei unasitansia. Kita ngomongin prinses Trinitas. Bapak bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan Bapak Ada berapa entitas? Kalau bukan tiga Kalau nggak ada tiga entitas Ngapain satu Yohanes 5 ayat 7 Menulis ketiga Gitu loh. Marilah kita jujur Kalau dialog gitu loh Konteks 1 Yohanes 5 ayat 7 Dalam anin koma Saya nggak ngomongin kritik teks loh Kalau saya ngomongin kritik teks Habis Boleh kalian Kenapa? Karena di dalam Ketik, gak, gak, gak ada. Di dalam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 dia lebih dulu berapologet gitu. Albert Rumampuk ini membawa narasi dari tradisi suci Bapa Gereja gitu. Sementara kalian yang baru nongol ya nggak ada setahun kalian debat di mata saya gitu. Saya bukan meremehkan anda gitu. Kalau memang Trinitas ini berangkat dari pemahaman Bapa Gereja, maka carilah sumber dari Bapa Gereja gitu. Gak ada ceritanya Bapa uh, Bapa Gereja mulai dari Klement dari Alexandria, Polikarpus, Irenaeus Sampai mengkutip Targum Onkelos gak pernah gitu loh Artinya apa? Anda ini bisa saya katakan Bidat gitu loh Bagaimana Anda bisa menceritakan Konsep Tuhan melalui Onkelos Sementara tradisi Bapak Gereja Gak pernah mengkutip kayak gitu gitu loh Saya mau Berdialog dengan kalian Cobalah jujur, jangan co-framing Kitab orang dengan narasi Parameter kalian sendiri, gak boleh itu Gitu loh Harus ada integritas, contohnya kalau historikal menyatakan bahwa Trinitas, saya nggak melarang, saya nggak menolak. Bahkan saya akan menyatakan, oh kau hebat, kau mempelajari Trinitas dari sudut pandang Bapak. Yang pertama kali mengajarkan konsep Trinitas, kalau Bapak Gereja nggak ada, dari mana Trinitas bisa diajarkan? Jangan kau tinggalkan tradisi suci Bapak Gereja gitu. Kalau nggak ada Bapak Gereja, nggak mungkin kau bisa ngomong di, di Zoom ini, di channel ini masalah Trinitas. Dari mana? Dari mana kau mau saya bilang? Mana Trinitas kalau bukan dari Bapak Gereja? Siapa yang ngajarin Trinitas? Nggak ada selain daripada Tertulian. Dan Bapak Gereja sendiri mengambil narasi dari Clement dari Alexandria. Ngambil narasi dari Irenius, Polikarpus. Semua diambil dari tradisi suci Bapak Gereja. Dan itu ada di dalam magisterium yang baru nongol menceritakan trinitas dari Targumonkelos, Kelos. nggak ada konsilinya Bro. Konsili Atinopel, Efesus, Kalsedon gak ada dikutip Targumon Kelos gitu. Terus Anda mau berbohong di di di public media gitu. Jangan kayak begitu, ya. Harus jujur. Seorang apologet Kristen ketika menarasikan trinitas angkat bendera kamu sebagai seorang trinitas yang kredibel. Ceritakan dari historical Bapak Gereja, jangan kok kotak kitab orang. Bukan lagi onkelos kalian ambil-ambil nanti. Quran sendiri kok exegesis. Gitu. Kenapa kalian itu kok gak secara gentle menunjukkan jati diri kalian sebagai seorang trinitas yang mengambil dari narasi Bapak Gereja. Why? Cobalah dialog yang jujur. Oke lanjut. Terima ya, kasih Bang Palen. Nah saya tertarik tentang pribadi tadi yang masih tertarik dengan pribadi, gitu. Nah, ketika teman-teman Kristen itu diperjelas, maka kemudian teman-teman Kristen itu biasanya marah, gitu. Kenapa? Apa? Karena memang uh, trinitas itu memang harus berstatus misteri, gitu. Tetapi saya mau menyatakan begini: ketika kata pribadi kita menggunakan kata pribadi itu, maka benchmarknya adalah Yahweh, gitu. Yahweh itu seperti apa? Yahweh itu punya kesadaran diri sendiri, gitu. punya kehendak nya sendiri dan kemudian oknum God yang lain itu katanya setara dalam segala hal terhadap Yahweh oleh karena itu maka maksud dari pribadi itu adalah uh, Fuligat ketiganya Fuligat maka kemudian ketika Bang uh, Bang Antonius bilang kami tidak tiga Allah itu kurang jelas jangan malu untuk jelas gitu kami tidak mengimani tiga hakikat Allah, tapi pribadinya tiga gitu. Sehingga kemudian ini konsisten pada saat Bapak teman-teman bilang bahwa Allah itu Esa, itu maksudnya adalah bahwa hakikatnya yang Esa dan pribadinya tetap tiga. Cuman masalahnya kita tidak menyembah hakikat, kita menyembah pribadi. Gitu. Nah oleh karena itu saya mau share screen gitu ya tentang yang ini Bang ya itu mudah bener-bener kelihatan Bang nasir udah kelihatan ya, ya? tidak perlu cek gitu uh, apa sih makna itu? bagi unitarian wanjad itu bermakna monopri dia tidak mendikotomi antara hakikat dengan uh, pribadi lalu bagi wanes yang ingin uh, monote apa? hanya satu pribadi teis tapi tiga moden Lalu kemudian teman-teman Kristen harus berani terus terang bahwa prioritas makna wanita itu diucapkan secara lengkap satu esensi teis yang poli tiga pribadi teis itu. Itu yang penting untuk disampaikan. Saya kira kita harus tunjukkan dada kita bahwa kami satu hakikatnya tiga pribadinya. Ketiga pribadi itu foligati Yahweh. Oleh karena itu kita terus terang aja. Lalu kemudian yang kedua, saya mau mengambil apa yang disampaikan oleh Bang Palen. Bang Palen ya bertanggung ngambil apa namanya perjanjian lama. Nah, kita perlu tahu tentang status hukum bagi teman-teman Kristen ya. Saya ambil dari buat question. gitu. Bilang bagaimana gini, uh, hukum Taurat bagi Kristen ya, sorry, uh, kunci untuk memahami ini terletak pada hukum dan peraturan dalam perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel bukan kepada orang Kristen, titik. Lalu kemudian biru yang berikutnya, tidak ada satupun dari hukum dan peraturan perjanjian lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun dari hukum dan peraturan perjanjian lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini, titik. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengakhiri hukum perjanjian lama, Roma 14, Galatia, dan kemudian sampai 25, sama Efesus 2.15. Apa bunyi Efesus 2.15? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia ya, akan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oleh karena itu, pada saat Yesus mengatakan, oknum, ya, itulah yang Esa, itulah yang kita sembah, Kepadanya lah kita harus menyembah, maka teman-teman Kristen itu bisa berbuat lain di luar yang disampaikan oleh Yesus. Karena apa? Karena hukum Taurat itu sudah batal gitu. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun dari hukum dan lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengakhiri hukum perjanjian lama. Saya Uh, sorry, tadi yang mulai dulu kan kalian, jadi yang terakhir saya bukannya kalian, uh, siapa moderator? Lanjut, uh, boleh. Oke okay, gini ya, <tuh> untuk Bang Bonar, uh, ini ada narasi-narasi yang entah ya nggak jujur atau framing gitu. Kita nggak kita nggak bilang dari mana gitu. Anda menilai kami malu gitu mengakui apa uh, hakikat gitu itu aleng hakikat yang ngawur gitu loh kita kita nggak mengaku kita nggak malu kita aku itu hakikat cuman masalahnya kalau saya memang nggak begini loh saya tidak menyebutkan itu bukannya berarti saya tidak mau menyebutkan ya karena memang tidak cukup waktunya untuk saya sebutkan semua jadi dengan keterbatasan waktu saya memilih kata-kata yang bisa kalian cerna kalau saya sebut hakikat-hakikat kayak begitu belum tentu yang lainnya tuh bisa cerna gitu loh gitu ya jadi kemudian juga tadi kalian mengatakan malu bapak gereja itu narasi dari mana gitu loh malu yang mana yang dari bapak gereja tentang identitasnya kami tentang ini kan gimana ya kita dibilang bohong tapi yang berbohong itu siapa gitu loh ya kita nggak nggak nggak jangan jangan diframing bahwa kita malu kita enggak, kita sesuai dengan narasi bapak gereja cuman saya nggak mau debat sama kalian bahwa bapak gereja karena kalian kan tidak mengimani perkataan Bapak-Bapak gereja, gitu loh. Kita sama-sama mengimani Tanak. Makanya saya menekankan di situ, Kitab Tanak, untuk menunjukkan bahwa pemahaman kalian salah. gitu loh. Bahwa pemahaman kami yang kalian anda sing narasikan, tiga Tuhan, tiga Tuhan, itu salah. Dan anda tidak konsisten pada saat bilang tiga entitas di dalam perjanjian baru, di sebelum tiga Tuhan, tetapi pada saat ada di perjanjian lama, kamu nggak bilang tiga Tuhan empat Tuhan dan sebagainya, itu tidak konsisten begitu loh, ya jadi yang berbohong itu siapa, bukan saya kemudian uh, uh, kemudian dikatakan targum targum ini saya, saya juga gak ngerti ini Valen gak ngerti atau sedang berbohong targum itu artinya terjem terjemahan itu bukan kitab yang berbeda dari tanak itu adalah kitab tanak targum onkelos ya terjemahan dari kitab Torah, Jonathan uh, uh, kitab yang lainnya gitu itu terjemahan. Ya kitab Torah yang kita, kita imani tetap sama, nggak berubah. Sep, kita masih konsisten bahwa kita tidak mengimani ajaran manusia, yaitu yang di luar dari tanak dan kitab-kitab perjanjian baru. Nah kita mengimani itu. Targum itu bukan kitab yang berbeda dari dari tanak. Itu terjemahan. Bahasa Arabnya kan terjem. Targum, bahasa itu terjem. Terjemahan artinya. Itu yang harus kalian pahamin. ya Bukan kita bawa-bawa kitab yang lain. Kemudian, eh, kita ngemis-ngemis hello ngemis sama siapa? gua nggak ngemis sama lu, gua ngemis sama lu. dasar hukumnya apa gitu? kamu bilang ah, itu kitab kamu, saya mengemis sama kamu ini kan framing yang konyol gitu loh. kita kita mengimani kitab tanah kami juga Yahudi, kalau anda mau bilang Yahudi kami Yahudi Perjanjian Baru gitu. itu ada ada ada dasar hukumnya, ada dasar ayatnya di Kitab Yeremia baca Yeremia tiga satu tiga bahwa Tuhan berjanji bahwa nanti akan mengadakan perjanjian yang baru yang tidak sama dengan torah Musa ya kan dia bilang tidak sama torah itu artinya luas kan torah itu artinya uh, pengajaran artinya hukum tidak selalu torah itu hukum Musa so, tetapi Hashem berkata um, perjanj um, per perjanjian, um, baru, um, perjanjian um, baru perjanjian um, akan diadakan um, ini yaitu perjanjian baru ini suara siapa ya perjanjian baru ini tidak sama dengan yang pernah dia Tuhan adakan pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dimaksud itu apa ya hukum Torah Musa? Tidak sama. Itu itu menjawab bahwa, bahwa hukum Torah memang tidak untuk selama-lamanya akan ada yang baru kovenan baru. Tadi Bu Tri sempat narasi pengat percintaan Yesus ya tentang mencurahkan darah, itu bicara kovenan itu sama seperti Musa mengkepretkan darah, Yesus juga begitu menumpahkan darah, itu bicara kovenan itu bukan sesuatu yang ada di Torah. bukan ada dalam di Musa ya pengorbanan Yesus tidak ada di Torah Musa itu New Covenant begitu jadi eh, apa namanya eh, kita adalah Yahudi Perjanjian Baru begitu loh jadi nggak bisa dasar-dasar hukum apa kamu mau bawa hukum manusia boleh coba bisa nggak menang di pengadilan bahwa kami telah melanggar hukum karena mengais-ngais kitab anda bisa nggak ada nggak dasar hukumnya kamu mau bawa hukum Hukum ilahi silahkan, mana dasar hukumnya? Kan, Kristen itu di awal-awalnya adalah sekte dari Yahudi sebelum di oleh orang-orang Yahudi Farisi karena kita tidak ikut perang Roma pada saat Simon Bartoba memimpin Simon Bartoba itu dibilang diklaim sebagai Mesia orang Kristen nggak mau dukung gitu loh sejak itu orang Farisi, Mark, orang Kristen ya, sama Netsarim dan sebagainya itu dianggap lalu di dianatema dibilang itu bukan lagi orang cabang Yahudi nggak boleh gitu. Lalu pada saat Israel tercerai-berai ya uh, setelah titus, itu itu Rabi Hanasi -Ha uh, itu khawatir gitu loh orang-orang yang uh, oral Torah itu mati karena perang dan sebagainya gitu tercerai-berai maka diputuskan untuk dikodifikasi. Padahal kodifikasi itu dia kitab-kitab yang beruk Kristen tidak boleh mahot dengan saya lupa atau salah satu sekte Yahudi itu yang tidak di, tidak boleh dianggap. Jadi kami dulu adalah bagian dari Yahudi gitu loh. Ya, jadi tolong dipahami jangan klaim itu kitab Anda itu ngaco sama sekali itu Nah, kemudian eh, apalagi tadi eh, ya sekarang Anda bilang kejadian 18 ayat 1 saya berbohong. Karena saya tanya siapa yang berbohong. Yang mengklaim eh, bahwa bahwa sebentar. Eh, saya mau share screen ya. Oh, saya, saya, share screen saya stop ya. dulu. iya ya, oke. Ya, oke. Okay. Ya, oke, okay. okay, sebelumnya ya, yang bilangan, uh, bilangan berapa tuh? Tuhan bukan manusia ini nih. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdosa. Bukan anak manusia. masakan ia berfirman yang tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menempatinya. Di mana ada kata-kata di situ? Allah tidak akan atau bisa manusia. Gak ada. Di situ cuma bilang Allah bukan manusia, memang betul. Kami Kristen tidak mengatakan bahwa Allah salah. Itulah kebohongan kalian. Kebohongan dari kaum Farisi, uh, yang menjadi eh uh, Rabinik. Kebohongan Anda, kebohongan Rabi Tovia gitu loh. Ya, di sini tidak ada. Itu mau dibilang Esther juga bingung saya ini. Ke, saya ngomong ini kebohongan gitu loh. Bilang 23 13 menyatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Kemudian kejadian 18, di mana ada kata malaikat di sini? Saya bacakan, kemudian Tuhan menampakkan diri ke Ham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang. Ya, tiga, Jadi tiga orang ya. ya. Tiga orang ya. Oke, katakan Valen bilang bukan Tuhan. Tidak ada kata-kata, hmm. tiga orang itu Tuhan. Oke. Di mana ada kata malaikat? Kata Tuhan udah pasti ada, kata malaikat mana? Gak ada, itu bohong yang bilang yang berbohong itu yang bilang mengatakan malaikat. Oke okay lah, bukan Tuhan sekarang. Tadi menampakkan diri berarti mengambil wujud ciptaan. Kalau enggak gimana mau dilihat? Kalau roh mana bisa dilihat? Allah yang roh itu nggak bisa dilihat. Sekarang ciptaan berarti kan Tuhan bisa dilihat, gitu loh. Ya Tuhan bisa menjadi api, kenapa dia nggak bisa menjadi manusia? Bisa jadi babi. Bisa Begitu. jadi babi Tuhan. Tanya. Bisa nggak Tuhan? Bukan soal bisa mau nggak mau gitu loh. Gini loh. Jadi jangan gini, jalan, jalan, jangan jangan diarahkan orang ke yang kurang ajar Mereka gitu kan Yang Jangan, ya, eh, jangan ya, Sama alas kalau dijadikan pras jangan manusia jangan itu dijawab. kurang ajar. Enggak, aja, kurang, kurang, kurang ajar. Orang gini. dinyatakan ketika, di Alkitab. Enggak, gini loh. Ini gini gini kamu kamu kalau motong orang kan tadi nggak boleh. Loh, kalau sepatah kata boleh, sepatah kata boleh, tapi kalau kamu enggak. dah ini belum nggak bisa, orang sudah saya udah TikTok kok. Emang kamu nggak dengerin? Gak, nanti, bilang? Kan belum, pras juga belum. Anaknya ini TikTok, TikTok. ya? Habis ini baru TikTok, habis pras bantu. Gak apa-apa ya, kalau misalnya kita baca ayat ini, jadi ya. kan itu moderat. Bentar, Modera. enggak? Eh, saya dari ter... ini tadi, enggak, saya terakhir karena kamu yang mulai kamu dulu. Saya TikTok kok? Loh, kok, saya mulai dulu orang dari saya terakhir. Kok tadi Dimana? enggak? Kamu duluan nah, tadi. Di saya, jawab, Bang ya, Pras, jawab Barat gitu nanti habis kan itu. itu baru TikTok. Nah, sebentar, sebentar dari Bang uh, Apa, Bang Bona, eh uh, ke Bang Pras, Bang Pras, uh, Bang Antonius eh, terakhir Bro, itu dua, bro, dua, dua, itu bro, dua, dua, dua sisi. Ya, ya, iya, gini loh, gini lo Trinitas itu pertangkap pertama kali diajarkan siapa? Ini loh, kita harus kasih kesempatan jawab. Selesai, baru TikTok. Gimana? Iya, ya, jangan TikTok loh jadi kacang, bener. Bener. Bener, Nggak, itu kali kamu kamu udah gak ada argumen, kemudian kamu ngajak begini, gak, gak ada udah tunggu dulu kalau kamu ada, ada, ada argumen kamu tunggu dulu, argumen, gini. kamu kita argumen. jawab dulu, sekarang kok jawab ya, ya, kita ya, jawab dulu, jual. kita jawab dulu, kita jawab mohon tertib, mohon tertib, Salen jual. kamu tertib dong, Valen kamu tertib, Valen kamu tertib, Valen, kamu tertib. Valen, kamu tertib. Valen, kamu tertib. Valen, ya, kamu tertib. Ya, kamu kamu tertib tertip dong. Farman, dong. Nanti abisnya tektokkan Valen, kamu boleh. Engga, itu, Trinitas kan. pertama kali diajarkan. Gak bisa, tuk, tunggu dulu sesudah ini. Sabar. Morijok masih banyak Valen. Tadi di situ si... ada nggak Tuhan dalam rupa manusia Anda nggak di situ? <Gülüyor> ini gini ya, kalau berupa manusia berupa apa? Kamu gitu seperupa apa dia? Oke kok setuju nggak di situ? Bukan Tuhan dalam rupa manusia. Ada nggak tertulis di situ? Nggak ada kan? Enggak. Kalau nggak ada berarti ada apa? Gak setuju. Gini, usulin itu Bisi. itu rupa siapa? Enggak, Gini, enggak, ini, enggak, ini, siapa. ini ini enggak, ini ini udah ini enggak. udah enggak. apa namanya udah ngaco? Nah, Valen enggak. udah ngaco? Valen. Ya. tunggu dulu. Kamu, Valen tunggu dulu. Valen, Valen, Valen, udah nggak ada argumen kah? Nggak argumen dan ya, ada ya, argumen kah? Ya dulu. Valen, uh, tiga dulu bisa, ya. Jadi delapan belas ayat satu. Karena kita jawab dulu. Kita jawab dulu. Lama. Kita, lama. Kita, kita, kita jawab dulu. Lama. Kita, kita, kita, jawab, dulu. Oke. kita oke. jawab dulu. Oke, oke. Kan setujuin dulu. dulu. Itu ini ini dipotong Valen setujiin. ya Mas, nah, Kamu nggak nah, boleh. boleh seperti itu. Kamu gak nah, jangan kayak anak kecil. Nggak boleh. Tunggu nggak boleh begitu udah kalau anda nggak sanggup berdebat ya udah kalau anda nggak sanggup berdebat ya udah itu Tuhan menampakkan diri dan itu adalah dibilang manusia Mereka. gitu ya Ada itu pasal 18 pilih. ayat satu kemudian Tuhan menampakkan Mereka. diri baca, dikatakan ya. ya ayat 2 nya dikatakan bahwa Mereka. ia melihat orang. Tuhan menampakkan itu Tuh. ayat 2 nya ia membuka dan melihat tiga orang Tila. tiga manusia Nah, waktu hari panas terik, di mana tertulis dalam rupa manusia? Jika ia mengangkat Ia melihat tiga orang. Kamu nggak jalan. Di mana? Tiga orang. Oh, lihat tiga orang. Oh, berarti kamu sisi Enggak dong? Itu ada situ semua kok. Kalau kamu nggak sisi, ini saya tunjukin semua. Tulis. The the messias, the real messias. Itu semua ex exesis kah? Ex exesis. Tulis. Tuhan di depan matamu. C dengan X, ya, ya. X, -X. Ya, ya. kamu tuh X -X. Lagi ya. bro, lagi, kamu nggak ya. ngerti, nggak, kamu ngomong menampakkan seperti, menampakkan diri. Diri. kamu nggak ngerti, kamu nggak ngerti, iya, itu dalam lupa apa, Mamrim, dalam rupa apa, kita melihat berdiri. tiga orang, Tuhan menampakkan diri, iya, Abraham, lalu Ia melihat buka tiga orang tiga eh, kau lompat lompat ini. Iya, kemudian dia iya, menampakkan iya. diri kepada Abraham. Pek pohon perbanding di Mamre. Sedang ia digunakan kema waktu hari. Kemudian, Jika mengangkat diri, bukanya, kembang kembang kembang Abraham mengangkat bukanya, ia melihat orang. Beri, dah, tuh, Jadi siapakah itu, itu, itu tiga orang? Yaitu Allah yang menampakkan diri. Itu ada jelas. Iya, udah jelas nah, itu nah, tiga orang. apa? Kalau bukan orang, mau apa? Iya, saya ingin apa, Malaikat? Makanya dengerin, dengerin. Jangan, jangan, jangan. Tiga orang sih, boleh Orang jelasin. Ya. Ya, itu premium. Ya, maunya. Hmm. Saya, saya baca dan saya baca lagi ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham yang saya tanyakan di mana ada Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia itu di mana? dan melipat tiga orang nggak ada kan? Kamu itu kan ayah kamu, Itu, itu kan yang kamu harus narasikan. Kamu gak ngerti, gak ngerti Jadi membaca Alkitab. Kalau berarti, gitu, kamu gak ngerti. berarti tak percaya diri. Saya perjanjian lama, hanya begitu. Itu hanya untuk Bu Tribut, gak ada gunanya. Saat itu, Pak Kajari, Pak Arjun, itu pertanyaan gue. Apa jarum ampuh berbohong tentang Arjun? Saat itu, kamu ibunya rendah Saat kamu... Bukan, Ilmu nanti. kamu tuh masih terlalu rendah. Nah, kita ulangi. Valen, ilmu kamu tuh masih terlalu di bawah, Valen. kamu? Saya tanya, saya tanya, bayar. saya tanya, bang. Sebentar, sebentar, saya ambil alih semua. eh uh, Tolong, uh, uh, yang kondusif biar biar enak. Ya, ini. karena karena kondusif kamu harus berhentiin orang. Ya, gini loh, gini loh. Saya itu mau jelaskan gini saya Waktunya nanti, nanti saya, waktunya saya baru berbicara, kantor, moderator, waktunya kita untuk menjawab Bentar, ngomong oh, dulu, saya gak dapat ngomong <lipat> iya, Akan iya, saya let's... bilang selesai selesai, selesai uh, bang Valen terus langsung tiktok <tuk> hmm. ngomong. Akan, tadi nah, udah ngomong. Kamu, kamu punya tadi cara salah kita karena kita mulai dengan mereka mulai dulu. Gini gini aja, gini aja ya kita baca Syaitan bisa ya, itu bukan Tentang seperti itu. itu. Enggak, Iya, menurut kalian kan dalam rupa manusia. Whatever. Sekarang Bang Bonar, saya tuh baca di Kejadian 18 nih ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. situ ada nggak tertulis Bang Bonar dalam rupa manusia? Jawab jujur Bang. Bonar. Saya baca ada? ulang ya sekali lagi biar kamu ya. Hmm. Kemudian hmm. Besar semua menampakkan diri hmm. kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, koma sedang ia duduk di pintu kemahnya. Waktu, waktu hari panas terik, ayat dua, ayat dua, ayat dua. dua, dua. Yang so, iya, nanti nanti dua, lagi dua, iya. dua, lagi? Iya. dua, dua, dua, dua, dua, makanya tiktok itu, iya, ya untuk banyak namanya ribut orang itu Nasa. Ini Nasa. orang Nasa, Nasa. Gitu jawab selesai perkataan terakhirnya si siapa namanya si Salen jangan dipotong gitu. Di, Jadi, kalau ini kalau kalian punya kemampuan berani, dulu hmm. Salen, Duh, kenapa? Ya, untuk agama ya. kamu, kamu yang takut. takut, kamu yang motong waktu kita, kamu yang tidak tertib. Valen terpaksa enggak dia terpaksa saya berhenti Tidak. nih Berhenti aja tanya. karena Tidak karena si Valen enggak berani Tidak udah. Tidak dia udah enggak punya, punya dia udah enggak punya materi. menyerah kepada itu. Bang Bonar silakan. Si, si Valen ini tahu Bang, si Valen tadi kena nanya sama kenapa janji Bang Bonar silakan. Tentang dari Almasia itu adalah apa sih penafsiran gitu. Bang Bonar silakan. Saya itu nanya am Ar, bang Bonar. Nah, itu nggak bisa, cara. Bonar kan teman kamu berusaha bela kamu ngasih ya. muka ke kamu gitu loh. Pras, apa, -apa, ya. apa, -apa ya. Pras, yang penting dia nanya ke moderator juga. aja. Tolong menghargai saya ya, tolong menghargai saya, bang uh, Bonar silakan. Ya. Saya tenang ya. kok, kalau semuanya berjalan dengan benar saya tenang. Kalau motong orang ya saya juga potong gitu loh. Lembang Pras suaranya terlalu bantur Bang Pras. Oh, sorry, tadi <laughs> gua memang pakai mic. Banter banget. Nah, ya, itu, itu tolong dibacakan ke saya, tapi lebih enak kalau dibacakan oleh moderator. Kita kalem aja, Bang Pras, penontoninus. Sampai ayat 2. Dari ayat yang pertama ya. Sampai ayat ya. Iya, sebentar. Dari ayat yang pertama kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre Oma sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu di panas terik itu ayat yang pertama yang kedua ketika ia mengangkat mukanya ia melihat tiga orang berdiri di depannya nah, silakan Bang Bonar ya kalau saya sih silakan eh, apa namanya Apakah memang Tiga orang itu adalah Tuhan tiga-tiga atau memang hanya malaikat itu saya kira terserah kepada teman-teman Kristen ya karena memang posisinya bang bang Pras bang Pras presupposisinya kan uh, sudah ada Trinitas gitu maka kemudian ini selalu diartikan uh, uh, tiga pribadi Tuhan yang sedang turun ke bumi gitu uh -huh. uh, tapi kalau saya sih tidak menganggap itu itu perlu kita cek di ayat lain versi lain gitu pak. Oke, sekarang ke ya. kita dong, tanya ke itu saya kan ya, ada, saya jawab ya sekarang enggak. ya. Kalau kan tanya, nanya kabur. Kalian dulu kasih valen. Nah, lebih adil itu kan yang dikutipkan Alkitab Sabda tuh, Alkitab Sabda ya, Christian Bible juga itu kan ada komentari, Matthew Henry gitu loh. Kita buka Henry kayak gimana gitu loh. Karena gini loh, kalau kita mau jujur di dalam kejadian delapan belas, baik ayat satu dan dua itu enggak tertulis secara letter-lex Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Itu gak ada secara letter-lex gitu loh. Tapi nah, cukup dengan ayat 2 itu mengatakan ketika ia mengaku itu itu, anda, itu kan menurut anda, anda, itu, apa? itu kan menurutlah pengertian secara manusia itu apa? Ya, Bum, nah, saya, tanya anda, saya tanya Anda dulu, apakah di dalam kejadian 18 ayat 1 dan 2 ada tulis secara letter Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa gak manusia? Tapi perlu nggak perlu letter seperti itu? Itu jauh, bukan Jauh, jauh dengar kamu bukan jauh, anak ya. SD. Kamu bukan aku enggak jauh, dia dia ya. dia, Jawab aja, ada. Tidak, bisa seperti kamu cara pengertiannya salah terlalu jauh sekali loh enggak saya ya, tuh enggak bertanya apakan saya enggak perlu jawab cara, yang enggak mau cara mulai. loh aman. gitu karena orang-orang yang berpengertian melihat itu dia melihat tiga orang ya itu adalah orang bukannya kucing gitu bukannya tikus gitu nah, kan di dalam nggak enggak perlu harus sepuluh dikatakan sepuluh harus, sepuluh. harus ada sepuluh. demikian Vale juga gitu. ada manusia malam, enggak, enggak perlu ngomong gue ini manusia ya setiap kali ketiga Eh, Jadi, saya ini manis, bentar, itu, baru itu, kamu itu, adalah itu, manusia gitu bentar, ya? sebentar saya mau tahu dia mau dia maunya apa sih kalau bukan manusia apa gitu? Oh, dapat kakaknya ada gak? kalau nggak ada ya berarti nggak ada gitu loh. Ah, ya apapun. Sorry terlalu jauh cipta, kali gitu. Valen. kamu kamu cara narasinya kamu terlalu, terlalu jauh. pikir saya bahwa pendengar itu orang-orang bodoh gitu ya. saya boleh ngomong gak? saya boleh ngomong nggak sih? Ya, ya, ngomong paling ya, Orang kita ngomong apa, ya, pot polong, <laughs> Saya mau ngomong ini bisa, aja, ya, palet. satu menit, satu menit. Ya, biar adil, ya, okay. satu menit, satu menit. Ya, dalam mempelajari satu ayat, gua nggak ada masalah yang namanya tafsir gitu. Ketika saya membaca Kejadian delapan belas ayat satu dan dua, di situ tidak ada secara laterally. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dalam rupa manusia, artinya kan nggak ada secara laterally. Tetapi di dalam fundamental kekristenan menafsir ayat itu. Kenapa? Karena nggak ada secara laterally, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Makanya itu ditafsir. Nah, nanti tafsir itu ada yang namanya pendekatan. Sesuai nggak? Ini yang gue bilang dialog akademis. Makanya kalian ketemu. Makanya kalian ketemu. Makanya kalian kasih dia satu menit sampai dia selesai, kita yang jawab. Nah, kalian Apakah ada di situs secara literalix tertulis Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia? Nah kalau nggak ada, tak seperti apa? Oke saya jawab ini ya. namanya jawab. dialog akademik. Oke okay. saya jawab ya Pras. Gak jujur gitu loh, Nuduh, gak jujur, nggak jujur. Dari tadi saya tanya maunya Valen tuh apa, dia nggak jawab gitu loh. Tapi kan saya tadi sudah bilang apa. -apa. Mau malaikat, kayak malaikat enggak ada di situ ya. Mau kucing kayak mau apa, intinya Tuhan bisa mengambil wujud ciptaan gitu loh. Kalau misalnya Tuhan bisa mengambil wujud kucing, kenapa melarang Tuhan mengambil wujud manusia? Itu kan logika, logika yang enggak masuk kamu. Kalau Tuhan mengambil wujud pohon, kenapa kamu boleh jadi manusia? Sekarang apa, kamu maunya apa di situ? Kalau buat saya, walaupun tidak ada kata-kata yang seperti kamu mau, ayat 2 ini jelas gitu loh nah nah berarti ada itu, exegesis kan itu. ada exegesis kan ada exegesis kan saya nggak bisa saya nggak bisa exegesis saya di ayat jelas di nggak jujur dari mana exegesis itu kayak begini kalau itu penafsiran yang kamu benar bisa menjadi semua lama itu iya. ada exegesisnya nggak ada sesuatu yang nggak nanti satu menit bang pras tenang uh, biar bang antonius dulu nanti bang pras ngasih satu menit ya <laughs> kalau bilangan kamu bilang <laughs> yang tadi saya tunjuk tidak bisa menjadi manusia itu baru hmm. esegesis gitu loh bahkan kebohongan karena tidak hmm. ada pemahaman Tuhan tidak bisa menjadi dan saya sudah tunjukin, ya, tadi, iya, tadi Pak, Pak dipotong oh, kata tadi bilang penafsiran saya penafsiran Anda, Anda, dipotong, penafsiran Anda jangan dipotong jangan dipotong jangan dipotong itu kan dipotong, dalam dipotong. rupa manusia nah, penafsiran enggak. Anda penafsiran enggak, Anda, bisa. Penafsiran enggak itu, itu dia ngomong nggak boleh motong tetapi dia sendiri motong Gitu loh. Jadi gini loh, kamu tuh belum siap dan diskusi. Ada, ada, kamu, loh. kamu tuh ditawain orang dengan kamu punya logika. Nah, itu dia ketawain karena ya, gini. Akademis, akademis, tapi... akan melihat bahwa kata itu memang tidak ada. Tetapi pada nah, ya waktu ya orang gak. membaca itu dimengerti, nah, iya. guys. itu adalah pemaham tulis apa? di dalam konteks dan tertulis yaitu dia melihat tiga orang. Berarti Musa mengatai itu oke. orang. Gitu. Saya ikutin dari eksigisi.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 Oh, takut jawab Mau begitu ketakutan gitu loh ya, Kita jawab Aduh Bahkan kita situ, gak sesuai ya, Pak, Apa ini contohnya oh, apa namanya Bapak gereja segala Kita pakai iya, framing -framing. Kita, framing kita gak pakai kata-kata kata, kata paus Kata ulama contoh ya. contoh Hidayat bukan oh, begitu Kerasnya gini udah loh. kelas pakai Alkitab Pakai Alquran Pakai anak gitu loh Silangan itu Udah, udah, udah. Antonius, sudah cukup, Antonius. Uh, hari ini cukup sekian. Uh, ya, Valen, ya Pak, siapannya Pak Bonar akan datang menjawabin tentang pribadi-pribadi itu. Halo, bisa dengar nggak nih ya? Ya, silakan Pak Valen. Nah, kalau mau letter kan saya tunjukkan. Tuh. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia. Nah, itu original text. Ya, itu teon artinya Allah tetapi LAI mencoba untuk mengkorup ya kan Allah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia ini kan jelas gitu. Secara... Nah kalau kita kembali di kejadian 18 tadi ya harus jujur dong 15 ayat 1 kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Di disitu nggak ada tertulis dalam rupa manusia tetapi di ayat Abraham menengok ke atas, dilihatnya tiga orang. Artinya apa? Tidak tertulis Tuhan dalam rupa manusia. Imanku. Makanya ditanya Tuhan. dalam rupa apa? Sebentar, ya? kasih, kasih, kasih, kasih. Dia ngutjelasin dulu. Ini hmm. dia mulai jelasin. Kita dibuatkan terus ini. Lo enggak. Dulu kasih dulu. Sesuai, Makanya, sebentar ini saya ya Pak, si Pak A, itu ya. saya kasih dia ini ya. Hmm. nah di ayat 1 dan 2 ini kan nggak ada tertulis secara letterless. Bahwa Tuhan itu menampakkan diri dalam rupa manusia gitu loh. Di ayat 1 dua jelas enggak ada gitu Tetapi di dalam kekristenan menarasikan bahwa Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia mengambil dari konteks kejadian 18 ayat 1 dan 2. Mereka mengartikan salah satu dari tiga orang ini adalah Tuhan itu gitu Nah di sini kita akan mencoba, gitu loh, apakah tafsir yang dilakukan oleh pihak Kristen ini mendekati kebenaran. Kalau saya bertanya, ya kan, ke orang itu kalau salah satunya Tuhan, terus siapa yang memberi kabar kepada Sarah, terus siapa yang menyembuhkan luka sunat dari Abraham, siapa yang bertugas perang di Sodom dan Gomorrah? Karena di sini juga ada tiga, gitu loh. Satu perikop ini berkaitan gitu. Kalau ini dijadikan satu narasi bahwa Tuhan dalam rupa manusia itu bertentangan hmm. dengan Roh. Satu Allah Bu. Apalagi itu. Nah itu Entar apa-apa, Antonius kasih dia. Dia berapa nih dua menit ya? Saya udah hitungin di waktunya hmm. ya. Nah, ketika apa-apa, silahkan langsung ngomong lagi Pak Valen. Jadi ketika kalau ayat ini ya, ayat 1 dan 2 ini diartikan Tuhan dalam, maka timbul satu premis. Premisnya apa? Apakah Tuhan itu orang? Tentu tidak. Kenapa? Lah bukan manusia. Manusia itu orang, bukan? Ya jelaslah. Manusia itu orang kan gitu. Ini pendekatan gitu. Satu bentuk yang mungkin mendekati kebenaran kan begitu. Tetapi kalau narasi ini dikatakan Tuhan dalam rupa manusia, terus siapa yang memberi kabar gembira kepada Sarai? Terus siapa yang menyembuhkan luka sunat dari Abraham? Terus siapa yang di Sodom dan Gomorrah? Kalau salah satunya adalah Tuhan. gage istri, tetapi praktisi Judaisme mempunyai tasda dengan kekristenan. gitu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 Perang ini kami tafsir sebagai tiga malaikat. Kenapa tiga malaikat? Yang ngasih tahu kabar gembira kepada Sarei siapa? Saya tanya Anda. Coba. Saya tanya Anda Pak Antonius, yang mengasih kabar gembira kepada Sarei untuk membuka kandungannya sih? Nanti, kamu ngomong aja nanti saya. Oh, oh, enggak, enggak. aja. Nanti pas jawab, kamu potong. Nanti jawab kamu nih ngomong, yang ngomong enggak. gitu enggak. loh. Enggak, kamu berapa enggak. menit, kita ngomong berapa menit enggak saya enggak mau, enggak mau, enggak mau, ikutin kamu enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau, saya kamu objektif kamu udah enggak kamu udah kalah kalian. enggak eh. enggak bisa Nanti kamu udah motong aja udah kalah enggak jawab ya enggak enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak Plas siapa ya, saya anu jawab dulu. Siapa yang ngasih tahu? Gak mau, gak mau, gak mau. Jangan jadi nah, laderin. Kenapa enggak? mau? laderin. bisa, Gue gak mau ngikutin cara sistem ya, sistem lu tuh mau-mau lu gitu hmm. masalahnya. Lu mau-mau gua, gua, orang ya, itu aja. Ya lu, lu, giliran gua jawab nanti lo potong. Lu lagi yang ngomong panjang dari tadi. Enggak begitu, itu lu enggak bisa debat namanya cara seperti itu. Lu gak bisa debat. Cuma tiga akademis. orang gini aja, tiga orang itu siapa? Siapa enggak enggak bisa. Lu sesain dulu orang narasi. Siap? Siap? Tiga narasi. orang itu siapa? Kamu diam dong. Kamu kalau ke saya jawab, diam. Kamu diam. Kamu diam. nggak bisa, nggak ya. bisa. Itu kan Bapak. nggak bisa. Ada. Muter -muter nah, kamu muter-muter doang di situ. Kamu jangan ngomong. Lu tadi enggak juk orang itu siapa? Lu tadi udah gua nah, jawab sekarang. Jalan sekarang diam kamu. dulu saya. Lu Diam dulu. Dia kan udah ngomong bahwa tiga orang itu menurut Judaisme adalah malaikat. Nah, sekarang tiga orang menurut kalian? Tuhan yang... menampakkan sebagai apa? Lo belum jawab kejujuran lo di mana? Di sini, eh, di sini di dalam kita... itu jawab Itu dia belum jawab itu pertanyaan. Jadi gini gitu lo, ya. kita bukan tukang tafsir semuanya oh, nanya para rabiu yang menafsir-nafsir yang di sini tertulis bahwa Tuhan menampakkan oh, diri ya. Kan. Tuhan menampakkan diri gitu. Mana dari manusia? orang mana? berarti, berarti nah, itu penampakan dalam tertulis-tertulis ya, Tuhan menampakkan diri dalam rupa ya, manusia mana? Rafael, dari mana? dari Hongkong yang menyembuhkan, yang yang mengasih tahu bahwa Sarah dia bisa mengandung siapa? saya tanya Anda siapa? tulis Tuhan, Tuhan ya Tuhan, Tuhan. di mana Gabriela? di mana? di mana? ayatnya Loh, kita, kita, ini kita bukan tukang tafsir kita bukan tukang tafsir ibu bingung kalau itu, itu. rafael a so, dari mana mana buat tafsir enggak boleh tapi enggak kan, itu aja, jelas kalau menetap di gimana <us> semua Tuhan dalam rupa manusia di iya, dalam rupa Mika, manusia. Penampakan dirinya apa dalam rupa apa? Dalam rupa manusia itu penipu, penipu, penipu, penipu, penipu, tukang bohong, penipu, penipu Pena, tukang bohong segala. Mau itu nafsi, Gabriel, mana ayat janji lama dari yang menampakkan diri itu dalam Mikael, Gabriel. Itu isapan jempol. ]MM. Itu adalah tafsiran dari Hong Kong. Ajaran manusia. Itu ajaran. Itu ajaran. Manusia. Itu yang, itu, yang sama. itu sama nah. dengan anak yang bisa, dia, ngomong kata paus, kata Romo, kata ya. kita kembali ya, ya, ke kata ke anak, to enfin. gitu loh. Orang Makanya kamu punya naksir, kelas itu masih kelas orang. Orang katanya napsir, katanya, penyarat. Tanyakan kau nafsir, boleh gitu loh. Pan kita ini ada teks. Orang pintar itu melihat teks, artinya apa dan menyatakan apa dan mengikat teks, teks. tertulis dalam rupa kit. Gitu. Manusia mana tertulis oh, dalam rupa ya. manusia mana? Itu mana? kok nggak bisa. Kata rabi gue, gue, kata rabi gue, kata rabi gue. gue. Ya udah, kata rabi lu ya udah gak sedetik. Kata, coba, coba. Perhatiin. Ya gitu, Kelompok lu gitu loh. Dan ini, dan ini di ayat, di ayat 1 ini masuk ada Ayat satu dua tiga. Di ayat satu dan dua, di mana ada terus eh, ya, kata ulang, ya. bisa diterima sama orang Islam di sini. Nah, gak bisa, saya, namanya Raka. Apa Raka? Raka, Begitu, iya, apa? Raka, Raka, Raka, Raka. Iya, apa? Raka, Bang Raka. Iya, apa? Raka, Raka. Iya, Raka. Iya, Raka. Iya, Raka. Ya saya Ah, Thailand, tapi hmm. tadi kamu tafsir, gak boleh kau tafsir. Boleh sekarang tunjukkan di tutup, Tuh, tulisannya, Gidiloh. Tulisannya Gidiloh. mana? Jadi, loh, gue Tulisannya? loh, dalam rupa manusia mana? Berarti kamu tafsir? Saya tafsir loh, boleh. Kau tafsir Gidiloh. boleh. Sekarang tunjukkan di mana? loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, gue itu mah kelas di sini, katanya, pernah. katanya Adi Hidayat, katanya si siapa namanya, si siapa, katanya ya, Yawaloh, katanya itu gak ada di sini. semua, segala semua semua menjelaskan, berdasarkan teks, kamu harus belajar dulu. itu gue juga berdasarkan teks. saya masih belum dijawab sama kamu, pasti kamu masih siapa, Dia, dia, dia. di kata di acara, di acara, di acara, di di mana Uh. Aduh, nah, kalau lu mau yang gue, malu, kata masing. nenek gue, kata kakek gue, Oke. susah dong. Masing, udah ya udah, lu dengar aja. Ya, udah, udah, udah cukup, udah cukup. Kita, kaya, cukup. Kaya, kita kaya, dengan kaya, ini kaya, aja. Dengan kaya, siapa kaya, nanti kaya, akan debat? Ya? Siapa, ya? siapa dengan si apa? Dengan si, Pak si, siapa namanya Pak, Pak ini dia bisa berdebat dengan baik. Itu sebenarnya masih banyak Pak yang belum dijawab. Kamu nggak mau jujur, gitu loh. Di mana? Kamu tuh cuma orang nggak jujur. Kalau jujur kamu yang tidak apa? gentleman, hmm, kamu yang jawab. Masir, uang, uh, nyali, uh, uh, nyali uh, dan kamu yang tidak pakai argumen, kamu, ny uh, uh, uh, kamu, kamu ny nyalahkan berdasarkan uh, Rumampuk Bapak gereja Gini itu udah jelas, pah. dia open cam. Domisili dia di mana jelas. Perlu Aminet itu. Enggak ada perlu open cam ama lu. Open cam kenapa mau minta sumbang? Ngapain gue open Bang Nasir. Udah udah. Anda kita berhenti dulu Pala, udah ya, selesai ya. Terima kasih para penonton hmm. uh, yang sudah menonton hmm. ya.